halo assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel sepedeskah Brasil dan di video kali ini di sini saya akan membahas tentang peset yang terbaru lagi oke kita langsung aja simak satu per satu presetnya oke lanjut ke preset yang keempat Oke, okay, lanjut ke episode yang kelima, ya. Oke okay, lanjut ke percetanya yang ke enam. Oke okay, lanjut ke percetanya yang ketujuh. kalau berkat Oke okay, lanjut ke episode yang ke-8 lanjut ke versi dan yang ke-9 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-10 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-11 ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-12. Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke tiga Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke 14 Oke okay, lanjut ke periode yang ke-15. Oke okay, lanjut ke periode yang ke-16. Oke lanjut ke presiden ke-17. Oke lanjut ke presiden yang ke-18. <Jes> <t> Lanjut ke peserta yang ke-19. <Susuk> Oke, lanjut ke peserta yang ke-20 ya. Titik. <Susuk> Maju, maju, Oke guys, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.